Nah, di mana pertumbuhan ini berlangsung di Petamburan dan didoakan untuk memperbaiki negeri ini. Nah, kejadiannya adalah Gubernur DKI Jakarta, Panis Baswedan diundang oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam rangka acara pernikahan ya pernikahan putrinya, yaitu Mumtaz Syihab di Petamburan. Ini kemarin hari Jumat, tanggal 8 September 2022. Eh, 7 September ya. Nah di situ juga Pak Slamet Marib selaku Ketua PA 212 juga hadir dalam acara tersebut, mengatakan uh, Pak Anies hadir seorang diri. Pak Anies juga sempat berbicara dengan Imam Besar Habib Rizik Sihab. Nah kata Pak Slamet ya ini untuk Maulid di tempat Habib Rizik Sihab sekaligus pernikahan putri beliau. Nah Habib Rizik Siap hanya mengapresiasi dan berterima kasih telah menjalankan amanah sebagai gubernur DKI. Dengan baik dan tidak mengecewakan kita umat yang mendukung di Pilkada 2017 lalu. Nah terkait Pak Anies yang merupakan capres dari Nasdem, Pak Selami menyebut tidak ada perbincangan serius dalam hal itu. Habib Rizik Siap hanya mendoakan Pak Anies dapat memperbaiki Indonesia ke depannya. Ya kan, itu didoakan Pak Anies. Nah, kita doakan saja kawan, semoga ini adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu yang positif, ya terkait uh, diundangnya Pak Anies uh, ke acara Maulid, ya, Maulid, dan sekaligus pernikahan putri Habib Siap Nah, kita doakan semoga uh, Imam Besar Habib Siap dan keluarganya dan Pak Anies senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimurahkan rezekinya ya dan dipanjangkan umurnya sementara itu kan, informasi jangan lupa like subscribe bagian videonya untuk menampakkan info-info info berikutnya mereka NKRI Harga Mati